serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya baiklah sahabat Leslar dimanapun Anda berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada info penting persahabatnya dari Ibu Siwi mengenai acara Dendut Akademi 5 babak 50-50 grup 4 untuk acara DA5 malam ini pengisi acaranya bersahabat ya dimulai dari juri itu ada Papa Vildan, ada King Nasar, Maesa Imah, dan Dewi Persik. Bunda Lesti malam hari ini absen tidak hadir di acara DA5 babak 50-50 grup 4. Dan kita lihat juga bersahabat ya untuk host disitu ada Gilang Dirga, Ramzi Jirayut. Ada Irfan, ada Ruben Onsu dan ada Rara Lida. Papa Miller pun malam hari ini absen tidak hadir. Leslar malam hari ini tidak tampil di acara dangdut Akademi 5 Indosiar. jadi next mudah-mudahan idola kesayangan kita bisa kembali hadir, bisa kembali tampil memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya. Dan berikutnya para sahabat, kita lihat juga info penting dari SCTV mengenai Ajang Infotainment World 2022. Alhamdulillah, idola kesayangan Lesti dan Rizky Billar masuk nominasi Best Couple. Ini wajib didukung para sahabat, ya. Ini info resmi langsung dari SCTV. Dan kita lihat cara voting kategori Best Couple. Yang pertama persahabat ya, A1 atau Halilintar dan Aura Hermansyah A2, Fuji dan Torik A3, Georgina Abraham dan Yasmin Aper A4, Hayekov, Van der Vecken dan Rangga Azob A5, Lesti, Da dan Rizky Bilar A6, Ada ini dan Rizky Febian Jadi jangan lupa untuk kodenya persahabat Itu A5, Lesti dan Rizky Bilar Untuk SMS Ketik ia spasi kode nominasi contoh SMS ketik ia A1 kirim ke 97288 Kepada sahabat ya, Jadi jangan sampai salah, jangan sampai lupa untuk dukung idola kesayangan lewat SMS Ketik ia spasi kode nominasi A5 kirim ke 97288 Dan untuk akun Instagram, like salah satu foto base couple di Instagram yang dipost persahabat, ya Twitter juga like salah satu foto best couple di Twitter SCTV. untuk Facebook juga like salah satu foto pada album kategori best couple dan kita lihat juga persahabatnya info penting lainnya syarat dan ketentuan voting infotainment award 2022 yang pertama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 Tanggal 6 sampai 28 September 2022 pukul 23.59 puluh waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, satu akun hanya dihitung satu kali vote. Di baik-baik, satu akun hanya dihitung satu kali vote. Yang keempat. Hasil akhir diputuskan oleh tim SCTV dengan menggabungkan hasil perhitungan voting Instagram, Facebook, Twitter, SMS, tarif Rp2.000, persahabatnya dan video, keputusan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Berikutnya yang kelima, SCTV selaku penyelenggara acara berhak mendiskualifikasi voting yang masuk apabila menemukan adanya upaya untuk mencurangi hasil vote. Ectv berhak untuk mengganti, membatalkan, atau menunda perhitungan voting. Berikutnya yang ke-6, ectv akan memberikan pengumuman penutupan voting melalui akun resmi media sosial. Hasil voting bisa diketahui saat malam puncak infotement award 2022. Itulah syarat dan ketentuan voting infotainment World 2022 Yuk terus semangat warga Konoha buktikan kekompakan dan kesulitan kita Tak hanya best couple para sahabat ya Alhamdulillah idola kesayangan kita Lesti DA ini masuk nominasi di George's Mom Wow ini kebanggaan banget untuk warga Konoha dan untuk Facebook mulai posting dan semuanya untuk warga Facebook segera voting persahabatnya mulai di hari ini untuk di Facebook sudah bisa di vote dan untuk yang lainnya itu mulai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat untuk waktu votingnya dan selanjutnya kita mampir ke unggahan Bunda Lesti Kejora yang memposting foto cute abang L Memakai nuansa adat lampung Ini ganteng banget ya Bang Fatih Ini gemes banget Masya Allah Bang El Melihat ketawanya aja kita sudah bahagia banget ya Alhamdulillah Sehat terus, bahagia terus Dan semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Tentu di postingan ini Banyak tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya ada Jamila Putri yang mengatakan Abang katanya tuh Saking gemesnya ya Aizah aja ikut berkomentar memberikan love 5 tuh keren banget nih Aizam memberikan love nya sampai 5 tuh untuk abang L ini cute banget. Dan kita lihat juga persahabat ke momen berikutnya ada momen yang sangat membanggakan sekali nih untuk warga Konoha baby L ini pintar banget salim tangan kepada anaknya A Irfan ini kebahagiaan yang masya Allah banget yang luar biasa semoga baby L selalu pintar. Dan pastinya BBL selalu menjadi penyemangat warga Konoha Dan selanjutnya juga Bang akan menginfokan polling online The Maskar Ming Mel Celebrities 2022 Masih Alhamdulillah idola kesayangan Di posisi pertama dengan perolehan voting 5.323 vote sedang karena asap masih di nomor 2 dengan perolahan voting 5264 votes Yuk terus semangat warga Konoha Tugas banyak banget ya untuk kita semuanya Tetap semangat, tetap solid, tetap kompak Untuk mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Pilar untuk berikutnya juga persahabat kita mendapatkan Cidukan vitamin malam hari ini Dari Abang L Yang lahap banget makannya tuh Aduh, Masya Allah banget ya Abang L Lagi-lagi bikin kita Tentunya bahagia malam hari ini Momen ini pun diunggah kembali Oleh akun Leslar Al-Fatih, Anuskar LC Kalimat caption pun dituliskan Masya Allah Ini anak gampang banget Diurusnya, kalau makan pengen cepat-cepat Diabisin, doyan banget katanya tuh Hobi makan ya Abang L ini mah pinter dan Masya Allah banget pokoknya sehat terus dan taat tetap mendoakan yang terbaik untuk Lesnar family kita juga masih menunggu cedokan vitamin terbaru berikutnya di malam hari ini jangan kemana-mana terus ikuti channel diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi menarik dan terbaru seputar Lesnar tentunya ini dulu informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bangun ucapkan terima kasih